Halo kembali lagi bersama gua si jarcok di video kali ini gua akan lanjutin lagi game Need for Speed Underground 2 lah ya oke nah next gua akan uh, lanjutin lagi game karena perjalanan kita masih jauh gitu ya Nur ya. oke kita langsung aja masuk di balapan apa atau track drag gitu ya kan nah ini dia banyak pesaing-pesaing kita ya, ya. seperti mobil apa mobil Nissan Nissan apa ya oke langsung bahas aja Wah, hasil di sini ya oke gunakan kesempatan ini sebagai eh, kesuksesan kita gitu ya. kesuksesan kita gitu ya Oke jangan sia-siakan hai hmm. Oke gua memimpin dan coclire gitu ya kan dilawan. Wah. was <laughs> oh, oh, ada yang ngejar ini was go was oh, di belakang juga Tuh kan wah. <laughs> aduh Uh, akhirnya gua menanyakan hehehe tarungan sengit gitu ya kan ah. Oke langsung aja kita lanjut cari lagi eh, apa trek-trek balapnya gitu ya kan biar cepet tamat ini gini kan oke ada pesan dari sirasya Citra Magazine ngerti gitu. Nah, jadi gua baru tahu nih Lur ya di game ini tuh ternyata ada apa? Ada status karir gitu ya kan. Karir statusnya. Nah, yang seperti ini gitu ya kan. Ini keseluruhan statistik karir kita gitu ya kan. Di sini game kompetisi apa status apa sih masih 13% persen gitu ya jadi di game ini bisa dibilang gua masih karena uh, ya ya rendah di apa tingkatan rendah gitu masih 13% belas gitu jadi cukup lumayan masih jauh gitu dan oke okay, gua akan lanjutin ya karena di game ini uh, masih jauh gitu ya jadi dia akan terus balap-balap-balap-balap sampai dia tamatin ini game gitu ya dan kita nos aja Oke okay, langsung di posisi pertama gitu ya kan pro player dilawan gitu <tuh> aduh pro <tuh> player <tuh> oke okay, ternyata suka ada supra ya, Masa rasa mouse pula aduh. aduh. <tuh> Ayo suka sini kau. Akan dikalahkan kau 28 ini ya kan. Huh. lumayan <tuh> <tuh> uh, jauh. Auh. licin banget ya licin. Aduh. oke okay, guys memang, gas jangan sampai kalah sama pesaing-pesaing kita awas satu, thank you memang. ya jadi muter lumayan ada bantuan gratis itu kan? biarpun agak-agak gitu. <gum> lecet gitu lecet perasaan sih jalannya licin, licin amat gitu ya. Kan. Oke okay, ternyata di depan udah garis, udah ada garis finish, gitu ya kan. Udah deket langsung gua. Dan si supar di belakang gua ini berusaha untuk mengejek gua ya kan. hu <tuk> <tuk> ayo jangan biarkan sesuka menang kan wah uh, uh, uh. aduh awas lagi alangi bisa ternyata bisa menang ternyata. <t sesi> kalau gitu caranya supra yang menang dong untung aja yang main the player gitu ya pro player jadi ya ayo ya gampang-gampang lah ya Oke okay, ada subjek apa ini body carbon. Oh ini produk produk produk baru gitu ya ya. Oke okay, apa ini? Carbon mirror spoiler roof scope. Oke okay. jadi oke okay, kita akan uh, <coughs> lihat dulu ya ke body shop. <coughs> katanya ada yang aduh katanya ada yang baru nih kita lihat-lihat dulu lihat, barang seperti apa kak jadi tambah matching dong kalau ada barang baru yang ya menurut gua bagus itu gua akan beli gitu ba aduh dia kalau enggak bagus ya gua akan ya beli gitu ya kan. Oke, okay, kita lihat dulu. Eh, tri apa sih? Nanon sih lur tadi Lain. Ih, nan tadi buat, ih lain lain, lain ah, emang kiai sakit yang oke, oh iya, ta. carbon fiber anyar, tak anyar, tuh bisa pakai spoiler, mencoba seorang mas sayap itu nakan, <laughs> bisa pakai sayap eh. Oke, okay, kita pilih-pilih dulu lah ya. Apa ini Air Force? Enggak deh, kayaknya roket Air Force. Ini kalian pilih yang mana sih, ya? Luria? Ini, ini kalau ini sih terlalu gede ya. Ini melebar-melebar kejelas gitu dan kayaknya tadi gue lihat ya cocok yang ini sih ya ya menurut gua gitu tapi gak tahu menurut kalian cocok yang mana dah ya ini aja ya kalau yang ini ini apa ini sih rocker apa air force gitu atau eh, air force arrow udah ya arrow aja lah lama bet lah, kan dan ini spionnya kita ganti menjadi yang ini aja oke okay. udah enggak ada lagi langsung aja kita balapan lagi ya tuh dan ini dia Wih makin tambah pede ya kan balapan kita tambah pede gitu udah-udah ya udah apa udah hampir lengkap lah ya aksesoris-aksesoris kita gitu Oke okay, dan di sini gua akan cari dulu hmm, apa ya tadi mau apa gua sih gua lupa sih ya fokus ke balap. Oke di sini ada drift wah ada drift ini tiga dan drag ini apa dulu ya kita sirkuit dulu aja lah ya apa sprint sprint kayaknya sprint dulu lah lumayan dekat ya kan. oke ya sama. kita akan balap sprint menggunakan spoiler ada uang uh, ini lumayan itu 100 kan Hai mas man ya wasul ayo aduh loh tuh bayar awas awas, misu, misu, misu, misu. aduh, jadi gimana ya ini kontrolnya jadi delay gitu, telat entah karena apa ya spek perangkat gua yang cukup lumayan low gitu <laughs> jadi agak gini gitu ya paksain sih ya juga ah. oke okay. go ini ada Nissan, apa ini Nissan Sentra? Set sentra apa Nissan Skyline? Benda fold Hmm, dia yang di depan geceng banget dah Oke kita akan salip. Aduh Ih, ternyata enggak sesulit yang dibayangkan. Gitu kok top Oke, nah, sesuai klik. Aduh, bukan baru segini aja, udah ketinggalan ya, kan? Ini kalau udah pakai spoiler gini agak enakan sih, ya. Berasa seperti mobil balap itu, beneran. Awas, mah! Awas, Aduh! seng itu, hmmm, aduh adu, adu, adu, adu, si. Hah, kan? Magal, si aduh buru, Gek aduh sih, ah kan, buru ya buru itu, Ah, Makamuru, aduh, tuh ah, ayah. itu aku, ayah masih. Ah ini semua kabur lah. Yo kita ulangi lagi yo, jangan mengulangi kedua eh, apa kesalahan yang kedua kalinya gitu kan? Oke, okay. langsung aja dan di sini gua udah. Eh, sampai di 84 persen perjalanannya dikerjakan gitu ya dan di depan itu garis finish itu dan mereka pun jauh di belakang gua itu. Nah. Oke, okay, just go, just go, just go, let's go. Yang nah, ada, <laughs> tinggalan mereka dan winner your time hiji 522 gitu. Oke sekian dulu lah ya untuk video kali ini dan Nuhun atau terima kasih buat yang udah nonton video gua dan Nuhun juga pada kalian yang udah mau subscribe channel gua si jarcok ini ya dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan untuk video selanjutnya way, gitu ya. dan selalu ingat tetap Jaga 3S, salat, selawat dan selalu jaga kesehatan bagi yang menjalankan gitu ya kan. Gua ajar cok si gamers yang gak terlalu top global dan juga yang enggak terlalu pro player banget. Pamit dulu dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.